Halo sahabat online studio. Perkenalkan nama saya Meliana. Dalam playlist ini kita sedang belajar pemrograman web dasar. Teman-teman sudah belajar tentang tag a untuk hyperlink. Kemudian kita juga sudah kenalan dengan tag img untuk uh, gambar. Kemudian pada saat kita belajar tag img juga mencoba untuk menggunakan gambar tersebut ketika diklik bisa pindah ke halaman lain, Toh, ada hyperlinknya. Nah, dalam video ini kita akan belajar tentang hyperlink untuk intra-page Artinya, dalam satu halaman HTML, single page, kita bisa membuat link. Jadi, linknya terjadi di dalam satu halaman HTML tersebut. Saya akan membuat tag kemudian mengisi dengan lorem ipsum, text. Coba-coba ya, ini untuk contoh. Dari lorem ipsum generator saya buat beberapa baris agar halamannya turun ke bawah ya. Jadi panjang. Kita coba lihat dulu hasilnya. Di sini saya punya paragraf banyak banget. Ya, seperti ini sampai turun ke bawah ya scrollnya. Kemudian saya akan buat di bagian atas ada tag heading satu ini dari tag-tag yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, lorem 1. Nah, dari tag lorem satu ini saya mau buat tag lorem 2 di paragraf ke dua terakhir ya. Lorem 2. kalau dilihat hasilnya ada paragraf ini ya dengan judul Lorem 1 dan kalau turun ke bawah ada Lorem 2. Seperti ini. Nah, kita akan buat link sehingga dari bagian Lorem satu ini kita bisa pindah langsung ke bagian lorem 2. Bagaimana caranya? Caranya kita harus memberikan ID. ID itu seperti penanda ya teman-teman. Jadi kalau di sini kita mau arahkan ke satu tempat di sini. Maka pada bagian ini kita berikan atribut ID. Misalnya namanya bagian 2. Di bawah dari heading 1 ini kita akan buat link menggunakan teks A. teks untuk linknya ke bagian 2. Kemudian di sini href kita perlu tentukan link ini akan diarahkan ke halaman ini juga sehingga perlu... Tanda pagar nama yang tadi kita berikan adalah bagian 2, berarti tinggal dituliskan seperti itu. Sekarang kita coba untuk lihat hasilnya. Di bawah tulisan lorem 1 ada link ke bagian 2. Ketika diklik, ini akan diarahkan langsung ke bagian 2. Tadi kan kita kasih nama bagian 2 di sini nah ini kita jadi harus scroll ke atas ke bawah seperti ini ya supaya bisa langsung pindah lagi ke bagian satu karena ini kita sedang belajar intra page link kita beri tanda di sini namanya bagian 1 kemudian pada bagian dua di bawah judul kita buat link Menggunakan tag A, judulnya ke bagian 1, kemudian hrefnya diisi dengan bagian satu Kalau kita lihat hasilnya, maka dari lorem 1 kita klik link ke bagian 2, maka kita menuju ke lorem 2. Di sini kita bisa balik ke bagian satu dengan cara mengklik tulisan ke bagian 1. Nah, kita langsung ke sini, jadi bisa tanpa scroll ya, langsung diarahkan seperti itu. Nah, kalau ternyata teman-teman mempunyai file uh, di halaman HTML yang lain, tapi teman-teman sudah tahu bagian mana yang ingin dituju, sama caranya, silahkan di bagian depan sebutkan halaman HTML-nya, kemudian. Gunakan tanda pagar, sebutkan nama bagiannya yang sudah ditandai dengan ID ini. ID seperti ini. Demikianlah pembahasan tentang intrapage link. Semoga dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.